Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan iman Islam dan jutsat Sekolah Serta salam Marilah kita curahkan Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W Beserta keluarga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang nikmat Allah malik kita ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama siapa yang diganti kita nikmat ada yang tahu tidak Allah bah Jika Allah berkehendak untuk mena